Jika permasalahan teman-teman adalah video yang terkena klaim hak cipta ya. Namun tidak bisa dirubah dengan musik YouTube, tidak bisa dipotong videonya ya, tidak bisa diedit pokoknya. Dan pilihan satu-satunya adalah banding ya. Maka teman-teman perlu melihat ke video ini. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikumis enggak nyatu. Eh. Ketemu lagi teman-teman di channel Warna Grafika Studio ya. Semoga teman-teman yang hadir pada video ini semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh. Pada video kali ini saya ingin berbagi sharing ya mengenai permasalahan klaim hak cipta pada video kita nih teman-teman ya Karena eh, saya lihat memang ramai ya kawan-kawan eh, yang komen di channel saya itu kebanyakan tentang klaim hak cipta nih teman-teman ya tentang klaim hak cipta ini yang mereka semua ingin memperbaiki ya Ingin memperbaiki permasalahan videonya yang terkena klaim hak cipta ya Ini sih seringnya eh, masalah ini didapat sama channel-channel yang bikin lirik lagu, cover lagu ya Mau nyanyi sendiri mau ngambil punya orang ya Rata-rata pasti kena klaim hak cipta Nah untuk mengatasi permasalahan klaim hak cipta ini, saya sudah membuat beberapa video, ya. Sebentar, saya sudah ada beberapa video untuk ini, untuk mengatasi klaim hak cipta. Kita lihat di sini. Ini ya, teman-teman, ya. Udah ada dua video nih, teman-teman, untuk mengatasi klaim hak cipta yang ini, ya. Yang ini satu dan yang ini satu. Nah ini yang yang terbarunya nih teman-teman. Namun eh, masih aja ada kendalanya ya. Dan saya memaklumi itu karena masing-masing channel dan masing-masing video itu ya kan cara editnya beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau seandainya Uh, setelah menerapkan apa yang saya kasih ini masih belum berhasil Teman-teman perlu perlu cek lagi uh, videonya itu ya Pengeditannya bagaimana ya kan Apakah sudah sesuai dengan permintaannya Youtube Harus 60% ya nilai editingnya Ataukah hanya uh, sekedar video lirik lagu Yang menempelkan foto Itu pun fotonya bukan punya sendiri Fotonya ngambil dari internet Ya, nggak original berarti eh udah gitu cuma ditambahin teks ya lirik lagu kan biasanya gitu cuma ada teks itu pun teksnya nggak pakai animasi ya teman-teman odo nah <gurang> ya jadi kurang kreativitasnya di situ sehingga mau menerapkan cara apapun akan e gagal ya kalau kena klaim hak cipta ya udah lagunya bukan punya dia gitu kan lagunya bukan punya dia terus ngedit juga males kan gitu nah enak bener lu nyari duit gitu kan nah, bagaimana dengan yang punya lagunya susah susah mikirin syairnya susah susah arrangement lagunya musiknya ya susah susah nyanyiinnya gitu nah lu enak bener nyari duit cuma cuma tinggal download lagunya ngambil foto pun dari internet terus lo pengen mendapat duit nggak nah, semudah itu nah inilah makanya teman-teman perlu Mengedit videonya sebagus mungkin ya Kalau bisa videonya Original gitu ya Original videonya Terserah teman-teman Mau uh, Apa Mau videonya video perjalanan Video pantai Video bocah lagi lari-larian lari Mau video apa aja yang penting videonya bergerak Lebih bagus lagi kalau di video itu Ya Di video itu uh, ada teman-teman muncul ya, walaupun disitu teman-teman sebenarnya pura-pura nyanyi gitu. Nah, ya, nah, contohnya, contohnya ini ya. Ini banyak sekali nih, saya ya. Nah, ya, ini banyak sekali saya yang memang uh, musik nih, teman-teman nih ya, dan bukan, bukan lagu cover loh ya. Ini teman-teman ya, nih, nih, musik nih. Teman-teman boleh cek lah di sini ya, ini nggak ada yang kena klaim hak ciptanya. Jadi buat teman-teman yang uh, gagal mengikuti tutorial saya ya, lihat nih contohnya nih. Dan lihat lagi komentar-komentar yang sudah berhasil. Uh, kemungkinan gagalnya teman-teman mengikuti tutorial saya itu mungkin karena teman-teman nggak -teman nyimak gitu. Mungkin lagi root ataupun lagi ngirit data. Jadi di skip-skip terlewat. Uh, Ininya ya pesan pesannya ya gitu, nah gitu. Nah, eh, namun ada beberapa permasalahan, ya ada perma ada beberapa permasalahan juga yang menyebabkan video tidak bisa dirubah ya. Video teman-teman nggak -teman, bisa dirubah, bisa jadi viewnya sudah terlalu banyak, ya. Yang pertama, yang kedua. Viewnya uh, videonya terlalu panjang biasanya yang nggak bisa dirubah lagi itu video-video yang berdurasi di atas satu jam ya di atas satu jam sehingga tidak bisa dipotong tidak bisa diganti musik dengan musik YouTube tidak bisa juga dibisukan. Nah untuk permasalahan ini ya saya sudah sudah sering mengalami dan saya ada solusinya buat teman-teman untuk video yang panjang itu bagaimana supaya hilang crime hak ciptanya ya. Nah untuk itu ikuti terus video ini tapi jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya teman-teman. Baru saya lanjutin tuh di subscribe tuh tuh. Oke. Okay? Saya mengalami permasalahan yang baru baru baru saja saya alami dan ini permasalahan yang sering saya alami karena Konten saya adalah konten sebenarnya bukan konten tutorial tapi hiburan dan musik. Teman-teman boleh cek channel saya ini banyak sekali musik-musik yang mungkin sama dengan channel teman-teman dan pastinya masalahnya juga pasti sama ya teman-teman ya gitu. Nah eh, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana solusinya ya tapi sebelumnya saya cerita dulu nih teman-teman ya. Saya cerita dulu uh, supaya teman-teman memahami ya supaya teman-teman memahami pada tanggal tanggal 11 Januari ini ya pada tanggal 11 Januari saya mendapatkan uh, email bahwasanya salah satu video saya ya salah satu video saya ini terkena Climb hak cipta Ini padahal videonya udah lama bener nih Teman-teman ya bukan video baru upload Nah videonya yang mana? Nah videonya yang ini Yang kena ya Sebentar Hujan lain Saya ada banyak video hujan ya teman-teman Nah videonya nih yang ini nih teman-teman Ya Videonya yang ini Nah, buat teman-teman yang punya video panjang-panjang Pasti tahu bahwasanya kalau video panjang Itu misalnya terkena klaim hak cipta itu nggak bisa dirubah Nggak bisa ganti musik Nggak bisa juga dipotong Jadi kalau terkena klaim hak cipta pada video panjang eh, Satu-satunya opsi ada, yang ditawarkan di saat terkena klaim hak cipta adalah banding Ya, banding Nah, ini videonya teman-teman Ya ini videonya, saya akan buka videonya. Nah, ini videonya ya, teman-teman. Ya, nah gitu. Nah, jadi eh, video ini ya, sebenarnya nggak hujan. Ya cuma karena di vsdc tempat saya mengedit ngedit video eh, ada efek hujan tapi saya pengen bikin video hujan. Nah akhirnya saya eh, mengambil video lain. Saya mengambil video hujan di sini ya. Nah di sini jadi suaranya suara hujannya suara geledeknya ya. Suara gledeknya eh, saya ambil dari video-video yang ada di sini. Tengok se sendiri, sangat menggiurkan video hujan ini ya, teman-teman ya. 68 juta men yang nonton, nggak pernah, nggak pernah sedikit ya, teman-teman ya. Nah itulah kenapa saya ingin membuat video hujan. Nah begitu juga dengan teman-teman semua ya. Buat teman-teman semua mungkin eh, membuat video musik itu karena banyak penontonnya, banyak peminatnya. Ya, walaupun sudah jelas-jelas itu sangat sulit dan rentan akan eh, klaim hak cipta dan dismonet, ya dismonet. Buat buat yang belum monet eh, channelnya mengupload video musik itu tidak akan lolos eh, monetisasi, ya teman-teman ya tidak akan lolos monetisasi. Jadi itulah susahnya, ya teman-teman. Namun di sini teman-teman sebenarnya kita dibolehkan untuk re-upload Asalkan uh, kita ini nggak pemalas ya Kita di, diwajibkan mengedit lebih dari 60% Ya 60% Pada video kita ya walaupun uh, lagunya musiknya punya orang lain ya uh, Ataupun suaranya punya orang lain Yang penting kita ini rajin mengedit 60% Itu intinya supaya kalaupun di saat di upload terkena klaim hak cipta kita bisa akalin gitu loh teman-teman ya. Kita bisa akalin dan walhasil kita tidak akan terkena klaim hak cipta lagi ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di analitiknya pendapatan saya pernah terhenti di tanggal 11 di saat saya terkena klaim hak cipta ya. ini ya. Terkena klaim hak cipta, terhenti di sini nih. Dua hari ya, teman-teman. Ya, dua hari e, pilihannya waktu itu hanya banding, hanya banding dan pengalaman saya. Kalau banding itu, kita tidak akan pernah menang. Ya, kita tidak akan pernah menang karena banding itu yang ngebales. Ya, itu mungkin nggak tahu. Ya, saya juga nggak ngerti, mungkin robot atau sistem ya yang ada di YouTube, jadi yang... Uh, dia komparasinya hanya berdasarkan data, nggak dilihat, nggak dilihat videonya ya teman-teman ya. Nah, kalau banding selalu kalah lah. Jadi uh, jika teman-teman pengen banding, lupakan itu karena kita akan selalu kalah. Saya pengalaman banding ya, nih saya liatin. Ada juga satu video saya yang bermasalah dihapus sama YouTube dan saya banding. Sudah berapa kali banding, nggak pernah menang nih. Ya, nah, ya, nih, nggak akan pernah menang. Tapi, ya, saya kasih solusinya buat teman-teman. Kenapa video saya ini yang tadinya terkena klaim hak cipta dan saya harus uh, menghapus video ini, ya? Karena kenapa uh, harus dihapus? Karena uh, dia apa apain? nggak bisa di trim, dipotong, dipendekin? Nggak bisa diganti musik YouTube juga nggak bisa, ya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, saya eh, kasih solusi ke teman-teman. Kita masuk ke Twitter, ya. Jika teman-teman nggak -teman punya akun Twitter, teman-teman harus daftar eh, daftar Twitter dulu nih, teman-teman ya. Saya nggak akan ngajarin caranya bikin akun Twitter karena gampang banget, ya. Nah, hal yang pertama eh, teman-teman lakukan adalah mengetweet ya memasukkan di sini ya di sini teman-teman tweet tim YouTube add tim YouTube nah ini ya tim YouTube oke okay. teman-teman nggak bisa langsung uh, mengirimkan ini ya mengirimkan uh, pesan ke YouTube kalau mereka belum menanggapi uh, tweetan teman-teman di sini, ya. Nah, teman-teman utarakan permasalahan teman-teman di sini. Ada contohnya di sini saya pernah ngut ya. Sebentar teman-teman ya. Nah ini ya ini salah satu contoh tweetannya ya ini mahakamas juga mengalami masalah eh, klaim hak cipta sehingga dia di dismonet nih teman-teman namun karena dia tweetannya belum ditanggapi oleh tim YouTube maka dia tidak bisa mengirimkan pesan ya anda bisa eh, berkomunikasi dengan tim YouTube setelah tim YouTube itu eh, menanggapi menanggapi apa ya, menanggapi tweetan teman-teman ya. Nah, kalau sudah satu kali saja e, ditanggapi, maka akan terbuka seperti ini ya. Pesan pesan yang langsung terkoneksi dengan tim YouTube-nya. Nih, teman-teman ya. Jadi, selanjutnya teman-teman bisa, bisa menanyakan apa saja di sini, kalau sudah terbuka ya. Nah, saya lanjut ke permasalahan. Nah karena uh, saya gagal melakukan banding Saya uh, langsung ke Twitter dan nge-tweet ya Nge-tweet dan dibalas Nah inilah isi tweetan saya uh, apa Pesan saya langsung ke tim Youtube nih teman-teman ya Jadi teman-teman di sini kasih link ya Link video yang teman-teman yang bermasalah Lalu di sini sampaikan Nah, inilah, inilah uh, pesan saya ke tim YouTube. Padat, pada tanggal 10. Eh, pada ya, pada tanggal 10 ya. Eh, iya, pada hari Rabu ya, tanggal, tanggal 12, sorry. Pada tanggal 11 ini, pada tanggal 11. Ya. Ini, teman-teman. Nah, ini isinya. Nah, teman-teman harus mengirimkan pesan dalam bahasa Inggris karena kalau dalam bahasa Indonesia enggak dibales teman-teman. Saya pernah eh, pernah juga ngetek pakai bahasa Indonesia enggak direspon teman-teman. Nah, jadi ini ya, teman-teman ya. Oh, ini kumis merosot mulu. Nah, ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa bahasa ini bahasa Inggris ya, nggak usah susah-susah. Sekarang ada Google Translate. Nah ini ya Google Translate ya Indonesia Inggris nih teman-teman. Nah, pergunakan Google Translate untuk eh, menyampaikan pesan ke tim YouTube ini ya. Utarakan maksud kalian di sini ketika aja macam macem ya. Misalnya, Hai tim, gitu. Ya, saya mendapati masalah misalnya. Nah, ya. Misalnya sudah di sini, nah teman-teman copy saja ya. Lalu pastikan di tweetan teman-teman di sini ya. Nah, gitu ya. Gampang ya teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman setelah sampaikan utaranya dan direspon oleh uh, tim YouTube ya. Di DM ya, apalah istilahnya ya di DM YouTube. Nah ini namanya DM YouTube. Nah, saya tanggal 10, ya, dikirim pesan, dibalasnya tanggal, eh, di hari yang sama, Ding. Nah, nih, ini tanggal 11, sorry, ya. Nah, di hari yang sama, dan alhasil, ya, alhasil, video saya dimonetisasi kembali, dan pada tanggal 12-nya sudah mendapatkan penghasilan kembali, nih, tuh, ya, teman-teman, padahal di tanggal... 9, 10, 11 ya. Ini uh, Sudah di ini teman-teman Sudah dikenain klaim hak cipta nih Disuruh hapus ya Disuruh dihapus Nah gitu ya teman-teman Kalau untuk mengatasi Masalah klaim hak cipta pada video Yang panjang Ataupun pada video yang Sudah tidak bisa dirubah dengan musik youtube Tidak bisa dibisukan tidak bisa dipotong, tidak bisa ditrim, ya pilihannya dua, hapus atau banding. Jadi teman-teman silahkan saja, ya langsung aja ngetweet uh, YouTube ya team Youtube di Twitter, yang gak usah banding. Kalau banding nggak pernah menang kita, ya teman-teman ya. Uh, saya udah pengalaman banding itu nggak pernah menang, gitu. gitu. Dan uh, semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-teman ya. Kalau kalau teman-teman merasa uh, sudah benar-benar mengedit pada video itu videonya video bergerak lebih bagus lagi kalau muncul wajah teman-teman di video itu videonya teman-teman uh, yang merekam sendiri ya gitu bukan hanya video-video yang saya contohkan ya video yang nggak bisa teman-teman perbaiki itu ya kalau misalnya bermasalah dan nggak bisa dimonetisasi, tentunya ya. Ada ini, mohon izin Mas Henka, Surabaya nih ya. Saya tunjukkan uh, contoh video aja nih, teman. Buat Mas Henka ya. Nah, kalau teman-teman ngeditnya hanya seperti ini ya. Ini hanya naro gambar begini, naruh list uh, playlist lagunya. Ya? terus udah gitu videonya panjang lagi satu jam 35 menit ya jelas aja e, trik apapun tidak akan bisa untuk memperbaiki video ini ya teman-teman tapi seandainya ini adalah e, adalah video yang bergerak walaupun walaupun ini lagunya punya orang musiknya klaim hak cipta ya gitu teman-teman bisa atasi dengan Tutorial saya ya, meng mengatasi Klaim hak cipta, pasti itu nah, ya, dan kalau misalnya Tidak bisa juga, ya Tidak bisa juga, teman-teman Silahkan di sini ya, di twitter Oke, okay, begitu saja teman-teman e, Penjelasan dari saya Dan sharing dari saya Semoga video saya ini Bermanfaat Sa Saya nggak pintar ya, teman-teman Saya bikin tutorial ini bukan karena pintar Ya, dan Uh, gimana ya teman-teman saya hanya ingin berbagi berbagi dari apa yang saya alami pada channel saya supaya insya Allah menjadi pahala yang mengalir buat saya sendiri dan bermanfaat buat teman-teman. Akhirnya saya pamit undur diri ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini ya silakan di like. Jika tidak suka silahkan di dislike. Enggak apa-apa ya tinggalkan komentar. Jika ada pertanyaan ataupun ingin bersahabat dengan warna grafika studio Akhirnya saya pamit undur diri Wabillahi taufiq waal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali